Nah sini saya coba tukar akses pengguna ke salah satu guru Kemudian saat coba ditukar akses pengguna ada peringatan seperti ini Yaitu pengguna tersebut belum membuat akun Mohon sebelum menggunakan fitur tukar akses pengguna User tersebut telah dibuatkan akun terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial Cara mengatasi tidak bisa tukar akses pengguna pada Dapodik Nah teman-teman, jadi untuk permasalahannya Saat kita ingin melakukan tukar akses pengguna di Dapodik Tukar akses pengguna itu tidak berhasil Dan ada peringatan yang muncul Nah, contohnya seperti ini Di sini kita coba seperti biasa melakukan tukar akses pengguna Yaitu melalui pengaturan kemudian pilih tukar akses pengguna lalu kita masukkan kode registrasi sekolah kita kemudian klik OK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 Nah, setelah dicek ternyata nama tersebut belum ada pada manajemen pengguna. Sedangkan pada SP DataDik nama dan usernamenya sudah ada. Kemudian status akunnya juga sudah aktif. Nah, di sini kita kembali lagi pada aplikasi Dapodik. Nah, di sini kita pilih validasi terlebih dahulu. Kemudian di sini kita lakukan validasi seperti biasa. Jalankan proses validasi ini sampai selesai. Jangan sampai ada yang terlewat, teman-teman. Oke, setelah validasi selesai, di sini kita langsung saja pilih tarik data, walaupun ada status yang invalid, kita masih tetap bisa melakukan tarik data, tidak akan menjadi masalah kecuali kalau misalkan kita sinkron itu invalidnya harus nol semuanya, untuk proses tarik datanya mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi karena teman-teman semua juga pasti sudah biasa melakukan tarik data ataupun sinkronisasi nah di sini tinggal kita tunggu saja proses tarik datanya sampai selesai Oke, kalau misalkan tarik datanya sudah selesai, di sini kita coba lagi untuk melakukan tukar akses pengguna. Kita coba lagi masuk ke pengaturan, kemudian kita pilih tukar akses pengguna, lalu kita pilih nama yang tadi tidak bisa ditukar akses pengguna. Nah teman-teman sini untuk tukar akses pengguna sudah berhasil dan untuk permasalahannya sudah bisa kita atasi teman-teman Oke jadi seperti itu untuk mengatasi permasalahan tidak bisa tukar akses pengguna pada dapodik Cukup mudah bukan? Nah oke teman-teman jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe bantu channel ini agar semakin berkembang ke depannya Sekian dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh